full power and lift off the USFF 67 go Falcon Heavy go space Force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 dan berita astronomi lainnya muatan rahasia untuk angkatan luar angkasa Amerika Serikat USSF67 diluncurkan ke orbit oleh roket SpaceX Falcon Heavy sesaat setelah matahari terbenam di Florida penguat triple port terbang pada pukul 17.56 waktu setempat pada 15 Januari 2023 dari Lance Kompleks 39A di Nassau Kennedy Space Center di Florida. Pendukung penerbangan adalah set booster core B1064 dan B1065 serta center core B1070. B1064 dan B1065 digunakan untuk misi Falcon Heavy kedua mereka yang pertama terjadi pada November 2022 kedua kali mereka kembali ke zona pendaratan 1 dan 2 di dekat stasiun luar angkasa Cape Canaveral. Secara keseluruhan, ini adalah peluncuran Falcon Heavy kelima dan pendaratan booster sukses ke-89 dan ke-90 perusahaan secara berturut-turut. Sebuah rekor untuk SpaceX. Secara total, perusahaan telah mendaratkan 164 tahap pendorong antara roket Falcon 9 dan Falcon Heavy. Inti pusat dikeluarkan seperti yang direncanakan dan tidak dipulihkan. Tahap kedua memasuki orbit parkir dengan muatannya sekitar 8 menit setelah lepas landas. Misi rahasia USSF-67 ini meluncurkan muatan yang ditujukan untuk orbit geostationer sekitar 22.300 mil atau 35.800 km di atas bumi. Ada 5 muatan di dalamnya. Yang utama, CBAS2 adalah satelit militer untuk angkatan luar angkasa. Muatan lainnya adalah CubeSat dan satelit kecil lainnya yang juga menuju orbit geostasioner. Pairing muatan untuk peluncuran ini diharapkan akan ditemukan di Samudra Atlantik setelah terjun payung ke air di mana mereka akan diambil oleh kapal pemulih SpaceX.